Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, udah siapin Alkitabnya kan? Coba kata Syah, mau lihat mana Alkitabnya dikeluarin. Iya, kita mau buka Alkitab kita dari Mazmur. Mazmur 103, ayat 1 dan 2, cuma 2 ayat aja. Mazmur 103, ayat 1 dan 2, udah pada bisa buka Alkitabnya. Masmur itu di perjanjian lama Jadi jangan jauh-jauh ke belakang bukannya ya Masmur 103 ayat 1 dan 2 Nah kalau alkitabnya udah ketemu Biarin kita taruh dulu alkitab kita Kita mau berdoa Kita mau siapin hati dan pikiran kita Berdalam doa ya Sikap berdoanya yang baik semua Sudah? Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan berkati kami, ajalah kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini boleh Menjadi berkat bagi adik-adik yang mendengarkan di rumah. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Alkitabnya tadi diambil lagi. Dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2, kita mau baca bersama-sama ya adik-adik. Mazmur 103 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini, terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 Pujilah Tuhan Hajiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Pujilah Tuhan Hajiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Demikian pembacaan Alkitab Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini Nah adik-adik sebelum Katasha masuk dalam cerita Katasha mau ajak adik-adik untuk bermain Bermain sebentar aja Nah nanti Katasha punya beberapa gambar adik-adik harus tebak dari gambar-gambar tersebut Siapakah tokoh Alkitab yang Katasha maksud Gampang kan? Bisa ya? Nah kita mulai dari gambar yang pertama Ini dia gambarnya ini binatang apa ayo ini kelinci bukan ya Oh bukan ya bukan kata saya, bukan kelinci terus ini apa ya ini apa ya tan apa Oh iya bener ini adalah domba Nah, coba adik-adik, udah ada yang tahu belum, kira-kira siapa ya toko Alkitab yang berhubungan dengan domba? Udah ada yang tahu? Belum, kata Ya udah, Kata Syah, lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah ini. Nah, ini alat musik apa, ayo? Mainnya dipetik. Tapi bukan gitar, beda, ini apa? Kalau adik-adik kesulitan boleh tanya mama sama papanya. Ayo, ini alat musik apa? Xavier, ini alat musik apa? Harpa, betul. Ini adalah harpa atau kecapi adik-adik. Nah, siapa tuh toko Alkitab yang berkaitan sama kecapi? Yang suka main kecapi, siapa? Adik udah tahu? Belum. Kalau belum tahu, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ini dia gambar yang ketiga. Apa nih? Ini benda apa? Ada yang pernah mainin? Atau mungkin punya di rumah? Ada nggak? Apa ini ya? Apa? Wah, bener Ini adalah gambar ketapel. Nah, tuh. Udah makin gampang nih. Siapa ya? Toko alkitab yang berhubungan sama domba. Terus kecapi sama ketapel. Mama papa jangan kasih tahu, biar adik-adiknya tebak sendiri. Udah ada yang bisa jawab? Katasia kasih gambar yang terakhir, ini gampang banget. Pasti adik-adik langsung, oh Katasia aku tahu, aku tahu. Coba kita lihat, ini gambar yang keempat. Wah, apa ini adik-adik? Kok dia tinggi banget ya? Yang lain pada normal-normal aja kok dia gede banget? Apa ini? Raksasa, benar Raksasa di dalam Alkitab yang kita kenal adalah Goliat Jadi ini adalah Goliat nih Nah, waduh, waduh, waduh Kayaknya udah pada teriak kata Katanya, ini namanya, ini Ya benar, adik-adik yang jawab siapa tokonya? Betul, Daud Yeay, yang benar dapat 100 Wih, hebat Toko Alkitab yang saya maksud adalah Raja Daud, benar banget adik-adik Raja Daud ternyata yang menulis kitab Mazmur yang kita baca tadi adik-adik Raja Daud menulis kitab Mazmur 103 tadi Untuk mengajak Katasha dan adik-adik yang ada di rumah untuk selalu memuji Tuhan Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa Raja Daud memuji Tuhan kata Syak? Wah adik-adik Raja Daud ingin mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Banyak banget. Raja Daud mulai dari uh, Tuhan memilih Daud untuk menjadi Raja Israel. Padahal saat itu usianya Daud masih sangat muda. Tapi Tuhan pilih dan persiapkan Daud untuk menjadi Raja. Terus. Uh, Tuhan juga yang menolong Daud mengalahkan siapa tadi? Raksasa yang besar tadi? Iya. Yeah. Tuhan yang menyelamatkan dan menolong Daud untuk mengalahkan go. Go lihat adik-adik. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa banget. Bahkan saat Daud merasa ketakutan, merasa terancam. Kenapa kata siya Daud ketakutan? Saat itu... Daud ingin uh, dibunuh oleh Raja Saul, adik-adik Daud saat itu lagi dikejar-kejar sama Raja Saul Karena Raja Saul iri sama Raja Daud Tapi karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa Akhirnya Daud selamat, tidak jadi dibunuh oleh Saul Nah itu contoh-contoh kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Daud masih banyak masih banyak yang lainnya Nah Daud akhirnya menulis kitab Mazmur ini Untuk mengingat kebaikan Tuhan Dan mengajak kita juga untuk memuji Tuhan Nah coba sama nih kayak kita Tuhan gak cuma baik sama Raja Daud doang Tuhan juga baik ke Katasya dan adik-adik Coba Katasya mau adik-adik sebutin Apa aja kebaikan Tuhan di dalam hidup adik-adik Ayo Wah banyak banget Katasya Berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup aku. Iya, satu. Coba masing-masing sebutin satu. teriak apa satu kebaikan Tuhan yang adik dikerasakan? Coba adik-adik tengok kanan-kiri. Wah, ada mama, papa, oma, opa, adik, kakak, keluarga yang kita punya. Itu juga tanda kebaikan Tuhan kesehatan, kekuatan adik-adik sampai hari ini masih sehat, masih dalam kondisi yang baik, itu kebaikan Tuhan. Nih, kepintaran adik-adik bisa kerjain tugas dari Bapak Ibu guru dengan baik, hasilnya juga baik, itu semua berkat kebaikan tuh. Tuhan. Apalagi tadi katanya banyak, apalagi coba. Teman-teman, adik-adik punya teman-teman yang uh, selalu bermain sama adik-adik ya kan, makanan, adik-adik bisa makan tiga kali sehari bahkan mungkin lebih, ada yang nyemil, ada yang minta mama bikinin kue, ya kan, itu semua karena Tuhan baik, Tuhan sayang sama adik-adik. Apalagi mainan, adik-adik punya banyak mainan, adik-adik punya handphone ini yang dipakai buat ibadah, punya laptop yang dipakai untuk ibadah atau untuk belajar di sekolah, itu juga berkat kebaikan tuh, betan Tuhan. Wah, banyak banget ya ternyata kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Hmm, Kata mau tanya lagi nih. Beberapa hari yang lalu, coba Kata Syah Oh, di hari Selasa kita merayakan apa kemarin? 17 Agustus. 17 Agustusan. 17 Agustusan kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa adik-adik Ada yang tahu? Ke 76 tahun, wah, udah tua ya, udah kayak oma-opa, 76 tahun. Iya, kita bersyukur bersama dengan Indonesia yang sudah merdeka. Wah, kata Syam gak bisa bayangin ya adik-adik, kalau kita belum merdeka, kita masih hidup di tengah-tengah peperangan gitu. Aduh, gak nyaman, gak nyaman banget ngedenger bom di mana-mana suara tembakan di mana-mana kita nggak bisa tidur dengan tenang ke sekolah juga nggak bisa nggak bisa keluar rumah dengan nyaman ya kan nggak enak tapi kita bersyukur kemerdekaan Indonesia salah satu hal yang harus kita syukuri juga itu semua berkat kebaikan Tuhan jadi adik-adik bisa sekolah dengan enak adik-adik bisa keluar rumah dengan enak adik-adik bisa tidur dengan nyaman dengan tenang tapi kata saya, saat ini kan kita nggak bisa keluar rumah. Saat ini sekolahnya di rumah doang, online. Aku udah bosen banget, pengen keluar, pengen main sama teman-teman. Iya, benar saat ini kita lagi dalam kondisi yang nggak menyenangkan ya adik-adik ya. Semuanya sebanyak enak. Keluar nggak bisa, bermain sama teman-teman nggak bisa. Tapi dalam keadaan sedih saat ini, gak menyenangkan saat ini, Raja Daud juga pengen ingetin kita bahwa kebaikan Tuhan tetap ada. Coba dirasakan, dilihat kita masih sehat sampai hari ini. Kita masih bisa makan dengan baik, kita masih punya keluarga yang menemani kita. Ya kan? Itu semua tanda Tuhan baik. Tuhan ada untuk adik-adik dan Katasha dan keluarga yang ada di rumah. Bukan cuma saat lagi senangnya doang, lagi happy-nya, lagi dalam kondisi baik-baik. Tapi saat kita lagi sedih, saat kita lagi tertekan, saat kita sekarang lagi bosen, lagi bete. Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap baik. Tuhan masih kasih banyak hal untuk adik-adik sampai hari ini. Ya kan? Jadi kita harus ingat kebaikan Tuhan dan kita harus bersyukur, bersyukur. Seperti yang Raja Daud katakan dan Raja Daud inginkan untuk kita selalu memuji Tuhan. Selalu bersyukur. Gimana caranya? Ayo! Adik-adik ikut impa hari ini, adik-adik beribadah itu juga salah satu bentuk adik-adik bersyukur. Adik-adik memuji Tuhan, adik-adik pakai talenta adik-adik yang bisa bernyanyi, bisa main musik, bisa baca puisi. Boleh banget adik-adik memuji Tuhan, kirimin deh tuh videonya ke kakak-kakak lain Nanti kita tayangin ya di Youtube, itu salah satu bentuk adik-adik juga bersyukur. Apalagi adik-adik mau denger-dengeran mama dan papa, adik-adik bersikap baik, Mau menolong, adik-adik bersikap sopan. Saat ini, adik-adik rajin, apa nih? Cuci tangan, terus pakai masker. Adik-adik nggak keluar rumah, itu salah satu bentuk adik-adik bersyukur untuk kesehatan yang sampai saat ini adik-adik masih terima. Banyak yang bisa kita lakukan, dan yang paling uh, gampang yang bisa adik-adik lakukan di mana saja adalah pani berdoa, berdoa benar, berterima kasih berdoa sama Tuhan untuk setiap berkat Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup adik-adik oke, okay? jadi hari ini kita diingetin oleh Raja Daud untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, baik dalam susah baik dalam senang, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap ada Tuhan tetap menjaga, merawat dan menolong kita dan setelah kita tahu, setelah kita ingat kebaikan Tuhan, kita harus bersyukur dengan selalu memuji Tuhan, berdoa, ikut impa dan lain-lain. Oke, bisa ya? Nah, jadi hari ini kata Syah berharap adik-adik bisa tumbuh menjadi anak-anak yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Bisa tumbuh menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan memuji nama Tuhan. Oke, okay. nah setelah ini kita akan uh, bikin aktivitas nanti akan dipimpin sama Kak Ilona. Nanti adik-adik kerjain aktivitasnya, terus difoto, dikumpulin ke grup WhatsApp PA, kata saya mau lihat hasilnya. Oke, okay. ingat ya adik-adik, ingat kebaikan Tuhan dan selalu ber bersyukur. Demikianlah firman Tuhan hari ini, amin. Halo Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak. Tapi kali ini kita mau bikin aktivitas ya. Hmm, aktivitasnya apa ya? Namanya Thankful Tree. Apa sih Kak Thankful Tree? Thankful Tree itu pohon yang isinya semua hal yang Adik-adik syukuri dalam hidup Adik-adik. Nah, Kakak kasih tahu bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama adalah kertas Kertas yang ada bagian polosnya Mau buku tulis Mau kertas folio Mau kertas bekas kalender Atau apa aja yang ada bagian kosongnya Itu boleh dipakai Terus krayon atau pensil warna Atau spidol berwarna Juga boleh Gunti Ada lem Ada alat tulis Mau pensil, mau pulpen, mau spidol Apa aja boleh Terus kertas origami atau e, kertas putih juga boleh, nanti tinggal kita warnain, boleh banget kok. Nah, kita mau bikin apa sih? Kita mau bikin ini loh, tank Putri Nah, adik-adik siapin kertas yang tadi, digambar e, batang pohonnya ya adik-adik seperti ini, jangan lupa diwarnai juga. Kalau sudah, kertas berwarna yang tadi adik-adik punya boleh dipotong berbentuk daun ini kakak bikinnya bentuk kayak gini tapi adik-adik terserah banget mau kayak gimana ya bentuknya mau hati mau pokoknya sesuka adik-adik deh nah nanti di di dalam daun-daun ini adik-adik boleh tulis semua hal-hal yang adik-adik syukuri satu satu hal satu daunnya adik-adik jadi daunnya boleh banyak banget makin banyak kakak makin suka berarti adik-adik sangat bersyukur sama apa yang ada di dalam hidup hidup adik-adik ya kan nah ini contohnya ya dari punya kakak yang udah jadi itu ada tulisannya bersyukur mama papa adik kakak kesehatan terus ada juga sekolah tidur yang nyaman pokoknya semuanya ada di sini ini boleh lebih banyak kalau adik-adik ya jangan lupa ditulis judulnya tree oke okay? nah adik-adik jangan lupa juga ditulis nama adik-adik ya biar kakak tahu kalau itu adik-adik yang buat terus di foto dikirimkan ke grup WhatsApp pekat kakak tunggu ya adik-adik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 Saya kita udah ada di akhir ibadah kita. Kita udah memuji Tuhan bersama, udah bernyanyi bersama, udah baca Alkitab, dengerin Firman Tuhan, udah kasih persembahan. Nah sekarang saatnya kita untuk tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Katanya mau ajak adik-adik untuk berdoa. Ayo sikap doanya yang baik. Lipat tangan, tundukan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu kepada setiap kami. Terima kasih kami sudah boleh belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih kami sudah boleh diingatkan akan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami juga mau bersyukur selalu, mau memuji Tuhan selalu di dalam kehidupan kami hari pas hari. Kami menyerahkan adik-adik layan kami bersama dengan keluarga mereka di rumah mereka masing-masing, Tuhan boleh pimpin sertai kehidupan mereka, jaga mereka selalu ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu. Berkati pendidikan adik-adik layanan kami, berkati keseharian adik-adik kami. Kami menyerahkan aktivitas kami setelah ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihanmu. Biarlah kasih dan karunia Tuhan boleh selalu menyertai kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu Minggu depan. Dadah.